Assalamualaikum teman-teman Mencari harta karun lagi kita ya Wah, lihat teman-teman Widih, apa ini teman-teman Wow, ada es krim teman-teman Wah wow, ada es krim hortin teman-teman ya Rasa coklat ini teman-teman Wah -teman. ambil ya Wah, Apa ini teman-teman ya Wow, wow, wow. lihat teman-teman Ada es krim ice Wah, wow, lihat Rasa apa ini teman-teman Rasa blueberry gitu ya teman-teman ya wah ini edisi pemain bola lihat ada Mbak Mbak <laughs> wah itulah pokoknya ya kakak kurang kenal ya oke gimana kalau kita coba buka ini ya teman-teman sepertinya seger ya siang-siang makan es krim oke bismillahirrahmanirrahim wah, wah. lihat teman-teman wah warnanya ungu ya wah sepertinya ini seger ya teman-teman ya Wow lihat teman-teman mantul-mantul ya Hmm, gimana kalau kita cobain oh iya jangan mau sapa sembarangan ya teman-teman ya kita cobain ya teman-teman ya bismillah hmm. Hmm, mantu teman-teman hmm. ada susunya gitu ya Warna buah nih teman-teman ya oke okay. kita cobain siapa yang mau hmm, betul hmm, pegang wah enak nih teman-teman ya Wah, akan mendapatkan rantai karun es krim ya wah mantul-mantul ya teman-teman ya oke lanjut di mana ya teman-teman ya lanjut cari teman-teman ya di mana ya wah itu di situ teman-teman wah ada apa ini wah banyak sekali ya semak semak teman-teman wah masih banyak es krimnya ya wah lihat ada si Spongebob teman-teman wah mantul-mantul ya ini dia si Spongebob ini sedang ketawa ya <guluh> Oke lucu ya teman-teman ya Wah, lihat ada es krim cool Cool, teman-teman Wah, rasa blueberry Ini ada beruang ya, teman-teman <laughs> Apa itu? Wah, pokoknya segar ini ya Wah, betul Bismillah Apa ini, teman-teman Wah, ada si Spongebob lagi, teman-teman Oh, ini es krim fantastik Cokelat Cokobanana Wah, enak ya Lihat, teman-teman Ada lagi es krim ice lagi, teman-teman Wah, ini rasa susu ya, teman-teman ya. Mantul ya, teman-teman ya Oke, kita lanjut aja teman teman ya. Lanjut mana ya teman teman ya? Wow wow, wow. cari cari, wow, wow lihat teman teman, apa itu ya? Wow ada es krim nih teman teman. Wah wow, ini ternyata bukan es krim teman teman. Ini marshmallow es krim, marshmallow tapi bentuknya es krim teman teman. Wah wow, mantul mantul ya oke, kita ambil, wah ada marshmallow lagi nih teman-teman marshmallow bentuknya hati teman-teman wah, semua ini bentuknya ya, lihat kenyang teman-teman yang udah pernah coba, gimana rasanya, enak gak? komen ya, oke, ambil teman-teman wah, kakak mendapatkan es krim dan marshmallow teman-teman dimana ya, wah, bakal di sana teman-teman wah, tidak ada ya, wah, dimana sih ya kalau lihat, kasih tau kakak ya. Wow, lihat teman-teman. Lihat lihat wow, kakak mendapatkan Yupi. Teman-teman, asik! Wah, Yupi nih. Yupi apa ini, teman-teman? Yupi Jungle Fun, teman-teman. Lihat ini, kalau nambah hewan-hewan, teman-teman ada si gajah, si zebra, dan sebagainya, teman-teman. Ya, Wah, kita lihat isinya. Wah, ada isinya, teman-teman. Wah, lumayan nih daripada lumayan. Oke, lihat teman-teman. Wah, ada isinya tiga, teman-teman lihat, wah ada dinolennya juga teman-teman wah enak nih kenyakannya nih, wah Yupi emang ya, jelly ya ini Jajanan jelly ya teman-teman oke, yang mau komen ya Kita simpan dulu teman-teman ya wah bisa dibagi-bagi nih lumayan nih isinya nih, ada banyak ini juga apa ini ya teman-teman ya wah lihat teman-teman ada Yupi lagi, wah lihat ada Yupi pizza teman-teman wah bentuknya pizza, wah lihat ada banyak teman-teman wah mantul-mantul nih Wih, teman-teman, wudhuuuh, ah, lagi teman-teman cari lagi ya, lumayan nih bisa buka warung nih kata nih, <guluh> oke, teman-teman, ya, cari di mana ya, Pak di sekitar sini teman-teman, ah, bantu bantu ya teman-teman cari ya, awal-awal ya teman-teman, itu? Wah, di sini ternyata teman-teman ya, Wah, ada banyak daunnya teman-teman, teman-teman ada es krim. Gambar bape lagi nih main bola nih. oh Ini rasa mangga ya teman-teman ya. Mantul mantul nih es krim ice. Wah, edisi pemain bola ya teman-teman. Wah, ada es krim apa nih? Spider-Man teman-teman. Wah, ini rasa strawberry dan cotton candy. Wah, mantul. Wah, lihat ada es krim SpongeBob lagi teman-teman ya. Teman -teman. ya mantul mantul nih teman-teman. Wah, lihat teman-teman ada es krim ice. Wah, ini coklat crispy katanya teman-teman. Wah, ini gurih ini rasanya nih, teman teman-teman. Kentiu oke okay, simpan ya teman-teman wah apa ini wah es krim joey deh teman-teman Lihat. wah rasa buah ini teman-teman rasanya full of fish oh lucu ya namanya ya teman-teman wah lihat ada es krim paddle pop lagi teman-teman edisi rainbow wah es krim pelangi ya lihat apa ini teman-teman ada es krim paddle pop twister magic katanya teman-teman wah ini rasanya manis-manis asam-asam enak gitu ya teman-teman ya Wah, lihat, teman-teman, kakak sudah mendapatkan banyak es krim, Yupi, dan marshmallow. Teman-teman, makasih kalian sudah nonton. Semoga terhibur, ya! Teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!